Selamat pagi semuanya Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, ya, sehat Sebelum kita belajar Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya Nah coba, coba Ibu cek dulu Oke Bima hadir, Reka hadir Ya kayaknya nah, hadir semua ini ya aku. Ada yang gak hadir? Nah, nah, hadir. Oke bagus Sebelum kita mulai belajar Boleh minta tolong kepada Bima ya Untuk pimpin doa teman temannya ya, ya baik. Oke, okay. uh, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dengan agama masing-masing, berdoa Selesai. Terima kasih Bima sudah memimpin Jadi hari ini kita akan belajar tentang masih materinya masih sama seperti minggu lalu, masih sejenis. Oh ya, sudah terpasang ya di situ? Uh, kita akan memahami tentang jaringan fiber optik. Okay. Sebelum kita mulai nih, ada yang masih ingat Kemarin uh, pertemuan lalu Kita belajar apa? Oke, okay, silahkan Vista Minggu um, lalu kita belajar tentang Kabel UTP Oke, okay, benar ya Minggu lalu kita belajar tentang kabel UTP Oke, terima kasih Vista Sekarang kita akan belajar tentang Jaringan fiber optik Ya. Oke, okay. Simak baik-baik penjelasan ibu Dan juga Selain yang ibu tampilkan, jangan lupa siapkan alat tulis kalian. Kalian bawa buku kan? Bawa. Oh. Catat yang menurut kalian penting ya, karena nanti akhir ibu akan mengadakan evaluasi. Dan pasti evaluasi yang ibu lakukan itu selalu berhadiah. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh ya. ya. Oh. Nah, lanjut ya kita masuk ke materi. Nah, mianik. Ya, ini. Untuk kali kita hari ini kita langsung aja. Nah, jaringan fiber optik, jaringan. Kalian udah pernah dengar kata ini belum sebelumnya? Udah pernah dengar tentang fiber optik? Yang pertama ini adalah materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada pertama kita belajar tentang pengertian fiber, fiber optik. optik, yang kedua kita akan belajar jenis kabel fiber optik, yang ketiga komponen, selanjutnya fungsi, tipe, prinsip, serta kelebihan dan kelemahan. Itu ya kurang lebih outline pembahasan kita hari ini. Oke, lanjut nih pengertian fiber optik. Fiber optik itu terdiri dari dua kata. Apa yang pertama? Fiber. Dan optik. optik. Nah, fiber ini artinya serat. Dan optik adalah artinya bak kaca. kaca. Nah, jadi kalau kalian dengar apa sih fiber optik itu? Kabel yang terdiri yang ter yang dibuat oleh serat kaca. Nah, kabel ini terbuat dari serat kaca atau plastik, berfungsi untuk mentransmisikan data dengan menggunakan gelombang cah cahaya. cahaya nah kita menggunakan cahaya ini karena cahaya itu merupakan media transmisi yang paling cepat di antara yang lainnya cahaya itu lebih cepat dari udara, lebih cepat dari apalagi cuma kabel kabel yang biasa menggunakan kabel listrik nah itu oke lanjut ya sebenarnya ibu kecepatan gak jelasinnya ke kalian? nggak ya, oke, okay. nanti kalau kecepatan bisa ingatkan ibu ya, ya oke, okay. yang selanjutnya kita akan belajar, eh selanjutnya ada jenis fiber optik, yang pertama ada single mode, single. Kayak kita semua, ya. yang kedua ada fiber optik multi, Multimode. nah, ini ini ya untuk gambarnya single mode dan multi mode, dari gambarnya sudah kelihatan ya apa perbedaannya, kalau yang single mode dia artinya memiliki inti yang ke kecil. kecil dan cuma ada punya satu inti yaitu ini intinya ya, ini yang abu-abu ini intinya ke abu. kecil ini nih, yang silinder di dalam ini abu-abu ya, abu. sehingga kabel single mode ini hanya bisa mentransmisikan cahaya lewat satu inti kecil ini aja nih dalam satu waktu satu waktu. Abu. sedangkan yang multi yang ini ya multi artinya apa multi? Kalau bisa keartikan besar ya Nih Kalau yang multimode Dia itu cahaya masuk bisa lebih dari satu cahaya, cahaya, cahaya. Gitu. Karena ukurannya besar ya Jadi dia bisa mengirim cahaya yang lebih banyak Dalam waktu yang bersamaan Nah dari penjelasan sini sampai sini dulu nih Ada yang masih bingung di bagian mana? Kalau saya cukup Bu. Cukup Oh iya Eka silakan Boleh jadi gini Bu, diantara dua jenis kabel fiber optic itu yang paling cepat mestran, yang paling cepat translistkan data itu yang mana? Oke, okay. yuk. Kita lihat lagi di gambar ini ya. Ibaratkan kita punya pak, apa, paket yang banyak nih. Paket yang banyak, ketika kita mau mengirimin ke orang, lebih cepat pakai yang satu, or, ngirimnya lewat satu kurir atau banyak kurir? Banyak. Lewat banyak ya. Banyak. Lewat yang kurirnya apa? Banyak. banyak. apa berarti pakaian putih multi, oh, multi? Oh, bima kul kalian diskusi ayo, apa enggak bu tadi ini mau pinjam pulpen oh pinjam pulpen tangannya aja oh, ya, ya siap, okay. bisa kita lanjut bisa bu oke oke jadi Eka paham ya paham mana yang lebih cepat yang mana putih motif ya sulit sekali lanjut ya ya bu nah sekarang kita akan belajar komponen nih dari ada komponen fiber optik terdiri dari empat ya ada core, cladding, coating dan juga strength member outer jacket. nah ibu punya jembatan keledai ada yang tahu artinya apa jembatan keledai? itu uh, sebuah apa ya cara untuk memudahkan kita mengingat gitu itu namanya jembatan keledai. nah jadi kan inti core ya udah pasti tahu semua ada nih cladding bahasa jawa Kalian per, ada di sini Jawa semua enggak? Enggak. Jadi ibu kasih tahu dulu ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya klep. Klep itu penyala Oh. Gitu. <laughs> Jadi kalau kalian supaya ingat habis lapisan kor itu apa ya? Langsung ingat cladding oh yang klep yang lengket langsung ke inti. Nah, itu namanya klep cladding. Baru yang baru coating sama strength atau jacket. Kalau jacket kan di luar ya, paling hmm. luar. Tuh, paham di sini? Oh. Paham. Uh langsung menempel pada inti namanya pak? Iya, yeah, Bagus, sister. kita lanjut ya Sekarang kita akan belajar tipe Nah ini tipe-tipenya Ada cukup banyak ya, tipe tipenya ada 6, ada yang tight buffer, ada yang aerial, armor, break out cable, hybrid, dan low zero. Untuk tipe-tipe ini kita akan bahas minggu depan ya, fungsi-fungsinya Oke, okay, kita lanjut. Nah, ini ada prinsip kerja fiber optik. Nah, dari sebelum Ibu ini uh, ada yang masih bingung? Cukup ya? Oke, okay. oh. Prinsip kerja fiber optik. Nah, di sini data ditransmisikan menggunakan aliran listrik, namun pada fiber optik yang dikonversikan dari aliran listrik sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kalau fiber optik itu yang bekerja cahaya. Cahaya, bukan lis, list listrik Kalau kita pakai kabel listrik, itu banyak gangguannya Apa ketika kita pakai kabel yang uh, listrik Nanti ketika ada gelombang elektromagnet, dia bisa terganggu Kalau ada medan magnet, dia bisa terganggu Nah, itu adalah kalau kita pakai kabel list. listrik Nah, beda halnya dengan cahaya Kalau kita pakai fiber optik dia kalau uh, misalkan ada gangguan sinyal elektromagnetik, gelombang elektromagnetik ada medan magnet, itu nggak akan terpengaruh nah. karena cahaya ya, pernah nggak lihat cahaya nih, lampu kita magnet di sini, pernah nggak cahayanya terhalang? Tidak hmm. ya. Nah, itu dia Nah, itu ya Nah, untuk fiber optik ini memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya Nah, jadi, kayak komentar, Ibu putar dulu ya Nah, kita lihat di gambar yang single mode sama multi Nah, ini, kabel fiberoptik tuh ini ya Jadi kabel ini adalah kaca, terbuat dari kaca Nah, prinsip kerjanya, uh, ini nih, cahayanya masuk Nah, jadi pantulin Nah, pantulan inilah yang bisa membuat cahaya dapat dikirimkan secara, ceng, secara cepat, cepat. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Paham. Oke, kita lanjut Sudah kalian catat ya hal-hal yang penting, oke. Okay. nah sudah habis waktunya kita untuk berdiskusi ya. jadi karena slide kita ini uh, ya udah habis, kita ibu mau kalian bagi menjadi dua kelompok untuk diskusi. oke, okay. yuk bisa langsung memisahkan diri, memisahkan diri. Bukan memisahkan diri ya, maksudnya memisah membentuk kelompok. Misahkan, kan belakang. Belakang. Belakang. Jadi kelompok satu mana? Ibu. Sini. Ini kelompok dua. Okay. Kelompok satu ini dan ini kelompok dua. Nah silakan di situ ada, ada pertanyaan masing-masing dan kelompok satu dan dua tidak sama ya. Silakan kalian berdiskusi. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan ke ibu. Ya, gitu. Gak nah, boleh langsung mulai diskusinya gimana pengantok Febri dan Neka? gimana? Ada kesulitan? Uh, Sejauh ini sih belum ada. Oh, ya. Oke, Bu. Nanti yang maju semua Pak perwakilan aja. Oh iya nanti yang maju perwakilan aja ya satu kelompok oh, oh satu ya. aja bu. Semua, bu. ya Bu? kirain kira semua. Ya. Gak usah rombongan dong. Nah, oke. Ya cukup satu aja. Bu mampu satu sebentar lagi selesai Bu. Oke. Okay. Berarti kelompok satu maju duluan ya? ya Oke, okay, boleh maju ke depan kelompok satu? Oh, Saya bu, yang mau gue, maju. Oh iya. Oh, Udah juga. Bila ya? kita satu dulu ya? Kelompok satu dulu ya? ya, ya Oke. Okay, Silakan Bima. <tik> <tik> <tik> Oke. Untuk kelompok satu itu uh, pertanyaannya. Jelaskan tentang teknologi fiber optic. Di sini e, kesimpulan dari kelompok kami adalah kabel fiber optic adalah e, suatu kabel yang memanfaatkan serat kaca atau plastik sebagai media transmisi data karena fiber optik memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Gitu bu. Oh iya. Oke bagus jawaban Bima. Kasih applause dulu buat Bima kelompok satu juga. Eh. Lanjut ke kelompok dua. Silakan perwakilannya. Siapa ini? Mulia ya? Oke silakan Mulia Oke okay, dari kelompok 2 untuk pertanyaannya adalah jelaskan jenis kabel fiber optik. Nah, setelah kelompok lain berdiskusi kami menyimpulkan bahwa e, kabel fiber optik itu terdiri dari dua jenis teman-teman. Yang pertama ada single mode dan multi mode. Yang pertama single mode itu hanya memiliki transmisi tunggal sehingga hanya menyebarkan cahaya lewat satu inti pada satu waktu. Nah, kalau multi mode ini dia memiliki lebih besar dan lebih banyak dapat menyebarkan cahaya dalam satu waktu. Oke, terima kasih Bagus juga ya jawaban dari kelompok 2 Beri aklus dulu Oke. Nah, setelah kita berdiskusi Dan Ibu sudah menjelaskan panjang lebar Dan kalian tadi juga paham Sekarang Ibu pengen tanya Eh, masing-masing kalian jawab satu ya e, Sebutkan Apa aja sih kelebihan Dari fiber optik ini Coba, yuk satu-satu ya Wih, semua banget Eka dulu deh, yang depan kalian siapin jawaban masing-masing silahkan deh yang pertama itu lebar bidangnya tuh luas bu sehingga dapat sanggup menampung informasi yang besar ya betul lanjut e siapa pista dulu deh isyarat e dalam kabel itu terjamin keamanannya oke okay, bener selanjutnya e ya bima bima e nah, sabar e banget nih yeah. uh, kalau ingat saya itu kabel fiber optik itu bentuknya sangat kecil dan murah bu hmm? murah iya bu kan. Benar murah teman-teman? Ah, ya. ya, ya, ya. nah, bukan salah tapi kurang be Lakan katanya murah maksud BIMA ya, ya gitu Jadi kabel fiber optik itu dia cukup ma mahal ah, Karena bahannya terbuat ah. dari kertas kaca dan itu ukurannya sangat kecil Nah dia harganya agak ma mahal ya, saya murah misalnya. Oh iya um, ah. Jadi masa kalau mau ada apa-apa tentang kabel fiber optik minta ke BIMA aja ya Iya, ya yuk lanjut, siapa yang belum, ya mul boleh tidak terpengaruh oleh medan elektrik dan medan magnet. iya benar, yang ibu jelasin tadi ya yuk, kita kasih plus buat kita semua oke okay. waktunya kita evaluasi silahkan kalian tutup buku kalian karena kita akan menggunakan hp kita kuisnya online ya silahkan masukkan kode ini oke nah silakan masukkan kode ini ke HP kalian masing-masing buka takut ya. ya? Ibu agak nggak apa yang penting bisa apa yang ada yang kesulitan? Iya ya, ya bisa imas bisa? Bisa? Bu. Eka juga bisa bisa ibu oke mul? Nanti lagi lagi? Iya terima kasih Kalau udah, ini baru dua orang, tiga, empat, eh belum ya. Nah, udah, udah enam orang nih. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, kita mulai? Mulai ya. Kalian siap? Nanti, dibuka sih suara dulu ya, biar kalian mengetukkan. Mulai. soal soalnya di sini jawabnya di HP. paham ya? Hmm. Hmm. ayo. iya. kalian kalian semua senang nih Bu kayak gini merhatiin lanjut ya? ya lanjut. nah, wih mul paling cepet. Yow. Walaupun benar semua pasti ada yang paling cepat ngekliknya itu penentu skornya. Tuh, so, yang so tadi yang paling dalam. <tuk> yang paling dalam. <tuk> <tuk> uh, ini ada Ibu Salah, <tuk> salah Siapa yang salah? <tuk> Kayaknya Ibu tahu deh. Kelihatan sih. Kelihatan ini. Soalnya repot kelihatan, kita lanjut deh ya. Nih sekarang true false. Yo ya, ini jawaban salah satu teman kalian nih tadi. Iya yeah, yeah, yeah. semua keren. Aduh nanti kalau nggak ada juara satu ada tiga bu, gimana? Masih ada ya mas? Masih ada semua ya? Iya. Yeah. Oh masih mulai memimpin. Oke. iya, iya, lanjut semangat. Soal <laughs> keempat. Ayo, ini bu udah jelasin bu, tadi Sampai ya? ya. Haduh, siapa ini? Siapa ini, ini ya. yang kita satu, tunggu dia, memimpin sekarang ya Yuk lanjut, lanjut ya Terakhir Yang tadi, tipe-tipe hmm dari nah, kayak mana cuma dua loh milenya, hmm, berarti nanti berarti kalian ini sebagai evaluasi Bu ternyata kalian masih ada kekurangan kurang paham di sini ya, oke kita lihat siapakah yang paling tinggi juara tiga, tiga. tiga. woi, Yang belum menang jangan berkecil hati kita coba di kesempatan minggu selanjutnya. Oke. Okay. Nah, udah ya Nanti untuk yang juara satu detiknya silakan temui ibu di kantor ya. Siap, Nanti yo. ibu punya sesuatu buat kalian. Oke. Okay. Nah, mungkin itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, yuk kita coba simpulin. Kita hari ini udah belajar apa aja? Yang pertama kita tadi belajar tentang apa? Mangsa. Yang kedua belajar jenis. jenis. Selanjutnya, TITO Habis itu, TITO Prinsip, ker Prinsip. Prinsip kerja Setelah itu baru kelatih Ya, betul Nah, mungkin itu ya, sebelum Ibu tutup Ada yang ingin ditanyakan dari kalian? cukup Bu Oke, mungkin itu ya, pembelajaran kita pada uh, Siang hari ini Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf Sebelum Ibu tutup, silahkan kepada Bima untuk itu ya, minta tolong pimpin doa lagi. Iya, Bu, mari, sebelum mulai kegiatan belajar ini, kita berdoa, ngebagi masing-masing berdoa dulu. Selesai? Oke, sekian pembelajaran kita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai ketemu minggu depan ya. Iya bu.